Selamat bertemu kembali kolega saya yang mengambil mata kuliah geografi politik di program studi hubungan internasional Visi Universitas 11 Maret, Surakarta. Beberapa waktu yang lalu sudah saya jelaskan mengenai posisi teritorial atau geografi itu menjadi bahan pertimbangan yang sangat vital di dalam upaya merumuskan kebijakan politik luar negeri. Dan bagaimana secara internasional geografi politik ini berpengaruh di dalam pengambilan keputusan dari dulu sampai sekarang. Secara tradisional memang teritorial ini menjadi satu kajian yang sangat menarik terutama sebelum Vesparia tentu sebelum ada negara kebangsaan di mana serangan agresi dari negara-negara tetangga yang besar yang ingin mengambil keuntungan baik itu SDM maupun sumber daya alam dan sumber-sumber sumber daya lainnya yang dimiliki oleh negara lain sehingga menimbulkan berbagai perselisian, konflik, dan peperangan yang tiada henti. Dan dalam studi hubungan internasional, setelah Westphalia sudah barang tentu ada yang disebut dengan negara, atau nation state, negara kebangsaan. Maka di situ muncullah pemikiran-pemikiran yang membatasi ya sebuah kawasan yang dulunya kerajaan menjadi negara kebangsaan ini dan teritorial ini menjadi sangat uh, urgent dan penting untuk dipertahankan. Karena itu di dalamnya ada kedaulatan. Kemudian juga ada teritorial yang di dalamnya ada sumber daya alam. Yang di atasnya juga ada sumber-sumber tenaga kerja maupun tenaga lainnya untuk mengembangkan uh, sebuah negara yang berdaulat. Dan saya kira kita punya Morgenthau ya yang begitu menekankan bahwa national power itu salah satu unsur yang sangat penting adalah teritorial. Meskipun di dalam buku Morgenthau sendiri bukan hubungan internasional, hubungan antar negara, tapi justru dia mengatakan politics among nation lebih ditekankan pada kebangsaan, karena merujuk pada aktor-aktor di dalam hubungan internasional itu, sudah meleburkan dirinya menjadi satu kesatuan, menjadi state actor, di mana di dalamnya ada teritorial, ada pemerintahan yang sah, yang berdaulat. Kemudian, juga ada penduduk yang mendiami wilayah tersebut. Dan dalam perkembangan perang dunia pertama dan kedua menunjukkan perebutan wilayah menjadi satu bagian yang penting. Ya, yang ditelorkan di dalam teori-teori uh, Heartland atau daerah jantung yang ditulis oleh McIndones. Atau house yang uh, kemudian meramalkan juga bahwa barang siapa menguasai udara bahwa ia akan menjadi uh, menguasai dunia dan juga bahkan siapa yang menguasai darah cantum akan menguasai juga uh, lautan dan siapa yang menguasai lautan akan menguasai dunia dari perspektif itu menunjukkan bahwa bagaimanapun juga meskipun di dalam dasar warsa uh, dalam multipolar system itu berubah kondisinya dari aktor yang dipegang oleh negara yang memainkan peranan penting di dalam hubungan internasional tetapi juga kita melihat bahwa e, jaringan yang kemudian itu e, sampai sekarang ini menjadi satu mainstream di dalam hubungan internasional apakah itu jaringan keuangan, apakah itu jaringan antar negara atau juga jaringan teknologi yang semuanya saling kait-mengkait satu dengan yang lain, yang meskipun juga di dalam sistem blok itu sekarang sudah pecah dan menjadi multipolar sistem, tidak seperti zaman sebelum Perang Dunia Kedua dan setelahnya. Tapi kita melihat bahwa persoalan teritorial ini karena mengandung uh, banyak sumber daya, yang dapat digunakan untuk kehidupan ini. Maka terjadi konflik di mana-mana. Terutama di sebelah utara kita ada Laut Natuna itu, yang kemudian secara tradisional diklaim Cina, wah ini Laut Cina Selatan. Dan kita juga ngamini saja nama itu, yang sesungguhnya bahwa itu adalah Laut Natuna. Yang dimiliki tidak hanya secara tradisional, oleh Nelayan-nelayan Cina, tetapi juga dari berbagai negara yang mengelilingnya, baik itu Jepang, Filipina, Korea, Vietnam, Thailand, Indonesia, Malaysia dan yang lain-lain. Oleh sebab itu, secara tradisi geografi politik ini memang masih tetap penting. Dalam hal kebijakan politik luar negeri Indonesia, kita kemudian memutuskan bahwa dengan letak Indonesia yang diapit oleh berbagai benua dan merupakan daerah persimpangan atau Pak Lumbar menyatakan sebagai Nusa Jawa itu merupakan uh, wilayah pertemuan di antara berbagai uh, kepentingan baik kepentingan ekonomi, kepentingan politik dan juga Indonesia sendiri menempati uh, suatu wilayah yang tersebar. Ya, bukan merupakan satu daerah yang menyatu Seperti penua seperti itu Dan ini kemudian e, pemerintahan Jokowi mengambil e, poros maritim nah, Itu tidak lain adalah juga karena mengingat geografi yang dimiliki Indonesia ini memang sangat unik Dan dari pengalaman-pengalaman masa lalu Kita juga melihat bahwa beberapa negara lainnya Seperti e, Jepang misalnya Rusia, kemudian eh, Prancis, Inggris yang letaknya masing-masing sangat unik dan menentukan eh, politik luar negerinya berdasarkan eh, geografisnya Rusia misalnya dengan apa yang disebut politik air hangat ya karena dia tidak punya pantai eh, untuk keluar dan dia dalam wilayah utara yang terisolir oleh berbagai negara yang ada di uh, lingkarannya maka dia berusaha untuk uh, mengembangkan wilayah dahulu di Eropa Timur yang kemudian sebagai window to the west yang di Stalingrad ya, kemudian juga untuk pergi ke Timur ya. ya semua ini disebabkan oleh karena letak geografisnya Jepang misalnya tidak mempunyai sumber daya alam yang cukup karena memang negaranya kecil dan tidak potensial untuk sumber daya alam seperti mina misalnya maka ya kebijakannya adalah bagaimana cara agar supaya emas hitam ini yang dari timur tengah dapat diambil agar supaya industrinya bisa berjalan dengan baik. Demikian pula dengan negara-negara buffer misalnya di Kashmir itu ya antara India dan Pakistan dia lebih menempatkan dirinya sebagai buffer karena diapit oleh negara besar masing-masing tidak dapat menguasai karena dikontrol oleh uh, kekuatan masing-masing apabila salah satu mengagresi atau menganeksasi wilayah itu maka tetangganya akan tidak terima keberatan dan bahkan akan terjadi perang Ya seperti Swiss kemudian Singapura ada letak-letak yang strategis yang mana posisinya yang strategis itu digunakan untuk menentukan politik luar negeri atau perilaku politik di dalam hubungan internasional Singapura karena letaknya di tengah dan merupakan satu persimpangan jalan, laut ya dan juga udara ya, dari Australia, dari Pasifik untuk menuju Eropa atau Eropa untuk menuju Pasifik dan lain-lain itu semuanya uh, dipertimbangkan karena memang posisi yang sama strategis kesimpulannya bahwa kita belajar geokabri politik itu adalah sebuah upaya agar supaya di dalam survival Berhubungan dengan negara-negara lain dapat menempatkan posisi ini sebagai kebijakan yang strategis dan menguntungkan bagi suatu negara. Saya rasa itu pengantar saya yang cukup singkat tapi baiklah nanti akan kita lanjutkan kembali pada mata kuliah yang lain. Sekian terima kasih, bye, ciao, dah. Buenas, siap buat kelas universitas.